karena anak-anak karena sempotol nah pipi meriksa ini meriksa gimana diperiksa uh, si lagi uh, kotoran nih eh? bersihin uh, nah, uh. dong Hai enggak bersih anak eh Ah. Hmm. Isa. bisa. Terus mau diperiksa apa lagi? untuk Mau diperiksa apa lagi? Medaan. Medaan. Kayak uing. kan udah. ini mau jadi dokter? Mau jadi apa sih? Tahu. Enggak tahu. Kamu mau sekolah ke mana, Dok? Mau sekolah. Mau sekolah di mana? Ning kono raga karo sapa? karo bapak. karo bapak. Sapa meneh? Mali sate. Karo bapak tok. Enggak karo bati. Bapak tok. Nakal nomodo. Nakal nomodo. Iya, ngaji nyetih. Ngaji apa sih kamu? Apaan Al-Qur'an kok? Apaan quran jadi penyanyi udah <coughs> ini nanti lagi Masa terusan belum udah belum periksa periksa dong periksa nah. <coughs> e oh.